Sari berita kaga penting, telah terjadi insiden mobil mewah saling adu jotos, baku hantam, dan adu mekanik, peristiwa ini berlangsung pada dini hari tanggal 7 Oktober tahun 2022 di area persimpangan perempatan jalan kota BSD, Provinsi Jawa Serikat. Sampai berita ini ditayangkan, masih belum diketahui apa motif dari para pengendara mobil mewah masing-masing tersebut. Pihak kepolisian setempat masih mencari dan menyelidiki dari para tersangka kasus mobil adu mekanik tersebut. Sekian sari berita yang kagak penting hari ini, terima gaji. Oh. Ya elah keyboardku mati lagi. Nah, bete Bete sama Eh, pakai keyboard baru Yang harganya satu juta Siap colik Dicolikan Maaf, planet Nah, tuh Kita pakai mobil Maaf, maaf tuh mobilnya jalan sendiri Masih jalan mundur mundur mundur <inter marché> ya nggak ya, gitu ya, <t> <Nolan> jangan, dipen, jangan no, gitu jangan no, gitu dong woi woi woi woi woi no no no waduh dia lari eh saya mau ini nah abis bingung mau ngomong apa oi info jangan tutupin jalan keluar ah nggak akan astaga mau stuck yang terbang no no no no no, no, no, no, no, no. oke okay. Saya mau mencari pelisir mana tadi, mobilnya? Aku mau ke... liat mobil bang, ke... liat mobil bang Oke okay. lah <laughs> Hah? Okay, Lihat atas mobil, mobil bang Oh, udah saya ikut Dan bilang <laughs> gerbang tolnya gak mau nutup <laughs> Gerbang tol, eh, palang pintunya sampai ke, ke kanan <laughs> <laughs> Palang palang tolnya... Yang... Waduh, no. lagi liat belakang Astro. Iya iya iya iya iya iya iya, iya, iya, iya, iya. <tush> lu kok putar balik ya lah oh, kan saya gol petot ditangut nikah petot kapan jalan oh. <tush> ketemu <Gak gawal. tush> kan kan kan kurang ajar Ario lah oh nggak jadi ya udah <tush> ya udah mau ikut ya udah sih ikut ikut nah ada plat nomornya tetot nah ini nih mobil asliku di dunia nyata mobil di dunia nyataku ini nih boom oh gitu padahal Sa saya rompak karena saya mau makan. Ya Allah, jangan enggak <laughs> digituin Bang, gue gue beli lo. Videonya nyata platnya ini B482. Ya enggak mau ganti? Oh, aku pengen bikin tumpangannya Pak Ananda eh makanannya Pak Ananda mental-mental. Ah, <laughs> <laughs> mana nonton anak Ya Ini makan beneran. Ini enggak nyata. Oh, oh. ini nyata. Oke. Okay. Ini tahun 2009 benar. Benar makan di dalam mobilnya oh, dia nih Eh ini pada kemana dah? <laughs> Asal kemana nih? Kesenjut lah. Ya? Iya. Iya. Pengen bantu. Agar ngajak cepat tes, cepat tes. Tapi itu bilang lampunya nggak nyala ya? <laughs> <laughs> oh iya oh, lampu ya lampunya yang kecil nggak ke -ke. nyala loh. Ternyata. Iya itu kayaknya buat send deh. Oh iya buat send. Jalan oh, iya. kisah. Jalan kisah. Ayo, Ayo, nih Oke, gigi empat, masih lanjut Gigi empat oh. Ada. Ya. Ayo, kita nyalip-nyalip, pun -nyalip, WAAA wow. 197 dong 197? Kenceng juga Iya Kenceng mobil asli, ya juga nih Belum upgrade padahal Coba Daniel, bawa mobil real life-mu 190 <laughs> oh, tapi hmm. kalau <laughs> Besoknya turun mesin langsung. Eh, Pananda bukan turun Gili mesin apa? lagi so. <laughs> bisa gigi lima teratur. Turun kakak Oh gitu Turun kakak Ini Waduh, ada dua biji dong Ada lewat, nah, tiba -tiba. Ada dua biji Aduh tidak ada kok tapi kok lurus itu ada yang luat Tadi ngetes tes doang ngetestest doang mau. <laughs> Aduh Aduh <laughs> bang, bang bang bang bang mau modif bang Bang mau modif bang Bang bang mau modif ewee ww Bang please bang mau modif ruang loh Aku juga mau Perry> ini yang ada monster lari semua kalau pelakunya ini. Iya. Terus dan gitu, atop ya allah. Beres Aku juga bisa nih benar. Aku juga bisa nih jawab. Eh naik turun naik turun yuk. Apa ya? Belakang naik turun naik turun. Yang yang nggak kepake ya. Ini aja deh. Ayo, kayak jadi Wih, ada Biar <tuh> ngacu <tuh> senja <tuh> Aku <tuh> coba <tuh> anget <tuh> aja Ikut-ikut Oh, nggak bisa dong Kagak, <tuh> lupa Aku nanya Pak Nanda lagi ASMR, Pak Hah, denger ya dengar kah? sangat lah <tuh> mobil mobil strobo itu bisa dikasih strobo di atasnya emang eh, bawaan bokongin siapa tuh yang berani mobil bisa di bawah loh sosososos mau ke bokongin free campnya gimana neng oh oh di bawah tempat ini ada tempatnya Bang, bang, ii, aduh Ya, yeah, ya, yeah. aduh ini kenapa karibunnya jadi gini bang Hehehe <laughs> Itu lama-lama karibunnya Tolong, oh, bang tolong bang, ini mau bodif doang gak dikasih Hehehe <laughs> Bang, tolong, tolong